Music kita bantu bunda saja. Apis kita bantu bunda apa? Bantu besin juayan yang bunda besin. Bukan kita be-cuci atau kita cuci ping. Apis cu itu cuci baju. <laughs> Ayo lah Ah kita besin juayan. Ayo, bunda. Kami mau bantuin besin juayan. Cuci, Boleh? Tumben mau bantuin? Hah? Sepertinya ada sesuatu yang diinginkan. Apa yang ini? Kamu bantuin. Oke deh. Kalau gitu kalian tentuin beresin buku yang di sana, terus rapiin kos kaki, terus kuisinya disusun. Buku-buku yang dibawa itu beserak lagi, sama sapu sapuin. Nanti bunda baru kasih hadiahnya, oke? Okay? Oke okay, bunda diaksanakan. Tahu tak? Apis, apis itu oke? Oke. Okay? Okay. Uh -huh. Ada tempatnya? Ada ya? Mana please? Apa? mana ada? Mana pas pedangin hati Gimana kalian? Sudah selesai? tugasnya udah selesai kalian boleh pilih hadiahnya mau yang mana Yeay. mainnya biar tahu bunda cara mainnya kayak mana mau siapa duluan? saya oh, siapa duluan? Oh Paris Ade Paris hmm? Ade Wow Ate. Hmm. Oh, Ayo siapa duluan yang mau main Ada. pan enggak suka dengan mainan ini gak sih? Ini belum hmm, tahu cara maininnya jangan Yo ingin. yo pan, tidak suka Bunda, ini dimana bukanya? Coba lah, buka yo, yo tidak suka. Bunda pasti hmm. tidak suka dengan Yoyo. Kenapa? <tuh> dia susah dimainin. Biasanya kan dia Ya, aku udah tahu semua cara mainnya kan? udah Nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu mainnya di luar biar lebih seru. Iya. Tuh, bisa terbang tinggi kalau di luar tuh kayak gitu kan. Banyak. Ayo. Air. Ini air-airnya nanti bisa kita pakai lagi kapan-kapan. Kelah. -kapan. Okay,